Uh, saya juga bukan menggurui kami-kami berempat juga bukan menggurui seperti yang disampaikan oleh Bu Yani tadi tetapi kita berbagi monggo kita sama-sama sharing berbagi pengetahuan, berbagi ilmu Baik. Uh, perkenalkan saya Puji Utami saya pengajar praktek dari SMP Negeri 8 Pasuruan angkatan uh, PP atau pengajar praktek angkatan 6 untuk pemanfaatan PMM dalam pembelajaran, ini. kok nggak bisa ya ini ya? Kelihatan bapak ibu? Kelihatan? Ya, kelihatan. Terlihat bapak? Ya, Baik. Ya. Okay. Baik. Uh, bapak ibu. Saya percaya Bapak-Ibu semua adalah orang-orang hebat. Saya hanya sharing saja sebelum itu, apa sih itu PMM? Saya percaya Bapak-Ibu sudah tahu. Bahwa menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemen Diburistek meluncurkan PMM. Itu karena PMM merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk menjadi teman penggerak, pendidik dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Jadi penggerak untuk pendidikan ya khususnya Bapak-Ibu mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur Belajar, mengajar, dan berkarya. Ini yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak-Ibu. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya Bapak-Ibu sudah melakukan hal itu. Akan tetapi sekarang itu sudah ada namanya platform Merdeka Mengajar. Bapak-Ibu bisa memanfaatkan ini semuanya. Selanjutnya. Platform Merdeka Mengajar ini memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun guru berada. Jadi dimanapun bapak ibu berada, bapak ibu mempunyai kesempatan yang setatar eh, sejajar setara, maaf setara atau sejajar. Jadi tidak ada guru yang profesional. Tidak ada guru lagi yang semuanya memiliki kesetaraan atau sejajar. Untuk apa? Untuk terus belajar. Bukan berarti yang sudah, mohon maaf, mungkin usianya sudah mendekati pensiun, itu tidak memiliki kesempatan, tidak Bapak-Ibu. Mulai dari yang baru masuk menjadi guru, sampai dengan yang menjelang pensiun, Kalau semuanya memiliki... Yang, yang lain, tahu. Apa dia? Apa? memiliki Kesempatan yang sama Siapa belajar Punya siapa ya? Jadi Kapanpun dan dimanapun Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di luar rumah Bapak Ibu sudah bisa belajar Melalui Berikutnya Mendorong guru Untuk terus berkarya Dan menyediakan wadah bagi praktek baik saya yakin bapak ibu mempunyai praktek-praktek baik yang nantinya akan ditularkan yang nantinya akan dibagikan kepada bapak ibu guru yang lain sehingga semua bapak ibu guru yang ada di Indonesia atau dimanapun berada itu bisa belajar bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia lebih maju atau mengetuk pada transformasi pendidikan gitu Berikutnya PPM, PMM, maaf PNM merupakan tah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan yang berbasis digital di Indonesia. Jadi semuanya di sini nanti sudah uh, bernuansa atau berbasis digital. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mau belajar. Kita sudah tidak lagi mau tertinggal. Jadi menggunakan uh, ke pembelajaran-pembelajaran yang masih tradisional, tetapi di sini Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan plafon ketika mengajar. Hmm. Nah, apa sih manfaat PMM dalam pembelajaran? Manfaat PMM atau platform mengajar Merdeka Mengajar yang pertama adalah menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan taktik mengajar. Mohon maaf, ini. Sesuai dengan kurikulum Merdeka, selanjutnya memudahkan guru untuk menemukan perangkat ajar berdasarkan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru nanti bisa mendapatkan rekomendasi perangkat ajar berdasarkan hasil asesmen atau penilaian. Yang keempat, nanti. Guru dapat terus belajar dan mendapatkan berbagai inspirasi untuk mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, guru juga memiliki wadah untuk mendokumentasikan hasil-hasil karya yang terbaik, yang nantinya akan mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat. Selanjutnya, memperkenalkan dan mengimplementasikan profil belajar pancasila sebagai dasar pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini manfaat platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu ini nanti bisa memanfaatkan platform-platform ini untuk mendownload, untuk belajar, untuk melihat karya-karya yang lain, untuk berkolaborasi bisa memanfaatkan PMM. Nah, adapun fitur-fitur dalam PMM, di situ ada kegiatan belajar mengajar. Nah, di kegiatan belajar mengajar, di situ ada asesmen murid. Nah, di sini bapak ibu di dalam asesmen murid ini nanti bapak ibu bisa melihat di situ fase-fase nah, penilaian penilaian yang ada di asesmen murid. Kemudian ada perangkat ajar. Perangkat ajar, Bapak-Ibu nanti bisa mendownload, melihat, belajar perangkat ajar di situ yang ada di BMM ini, di fitur kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk pengembangan diri, di situ ada pelatihan mandiri. Bapak-Ibu nanti bisa melatih atau berlatih di situ. Semua kegiatan yang ada di pelatihan mandiri ini, bapak ibu bisa mengerjakan mulai dari mengikuti kegiatan, kemudian pelatihan sampai dengan post test. Dan terakhir, bapak ibu nanti akan bisa eh, membuat karya nah, karya nyata. Karya nyatanya nanti akan di upload di situ juga, bapak ibu. Kalau sudah di upload nanti akan Bapak-Ibu bisa mengupload di sini, di bukti karya. Bukti karya Bapak-Ibu bisa dilihat di sini nanti. Kemudian, pengembangan diri, selain untuk pelatihan mandiri, kemudian Bapak-Ibu juga bisa masuk di komunitas yang ada. Komunitas sudah diberikan wadah di sini, Bapak-Ibu. Untuk komunitas Bapak-Ibu bisa masuk di sini, bisa berbagi ilmu bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti yang kami lakukan hari ini. Ini adalah kolaborasi teman-teman yang ada di kota Pasuruan khususnya antara CGP dengan BP. Fitur berikutnya mencari dan membagi inspirasi. Itu ada video-video pembelajaran, video-video karya aksi nyata, praktek baik Bapak-Ibu bisa dilihat di sini. Kemudian bisa bukti karya, Bapak-Ibu juga bisa mengupload bukti karya Bapak-Ibu yang paling baik, yang dianggap baik, yang nantinya akan mendapatkan umpan balik dari teman-teman yang lain. Nah, umpan balik yang diberikan itu bisa sebagai eh, pedoman kita atau untuk perbaikan karya kita selanjutnya, Bapak-Ibu. Selanjutnya yaitu kumpulan konten. Membangun kecakapan berpikir siswa. Nah, ini konten-konten eh, atau fitur-fitur yang ada di dalam PMM. Bapak ibu bisa melihat ini. Tentunya, bapak ibu harus mendownload atau mendaftar di Merdeka Mengajar dulu, baru nanti akan muncul fitur-fitur seperti ini, dan bapak ibu bisa melihatnya. Gitu, nih, bapak ibu. Kemudian, apa sih fungsi platform? Mereka mengajar. Tadi sudah disampaikan pada awal, mengajar, belajar, dan berkarya. Ini fungsi yang nantinya akan dilakukan dan digunakan oleh Bapak Ibu guru hebat, khususnya di Pasuruan, ya di Pasuruan dan di Indonesia, karena ini kegiatannya di Pasuruan, yang untuk Bapak Ibu yang ada di Pasuruan, mengajar sebagai bahan untuk mengajar. Para guru dimudahkan dengan perangkat ajar yang terdapat di platform tersebut. Kemudian asesmen murid dan analisis diagnostik, literasi dan numerasi dengan cepat sesuai tahap capaian perkembangan peserta didik. Itu mengajar. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa melihat di bahan ajar. Kemudian belajar. Bapak-Ibu guru dapat memperoleh pelatihan-pelatihan mandiri dan berkualitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu bisa membuka pelatihan mandiri. Di situ banyak materi mulai dari eh, merdeka belajar, kurikulum, perencanaan, kemudian pelajar eh, profil pelajar Pancasila. Banyak di situ Bapak-Ibu bisa mempelajari di situ, kemudian mengerjakan post-test sampai dengan bukti karya bertang dan berkarya. Bapak Ibu bisa melakukan karya, bisa berkarya. Guru dapat membangun portofolio yang dan memampang hasil karya Bapak Ibu di PMM bisa dalam bentuk video. Nah, di situ Bapak Ibu nanti akan saling berbagi satu sama lain dan akan memberikan umpan balik. Nah, Bapak-Ibu, ini kegiatan yang saya sampaikan khususnya yang ada di SMP 8, tempat saya mengajar. Di sini Bapak-Ibu, eh, di SMP 8 sudah melakukan kolaborasi. Ini foto kegiatan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, Di sini, ini mata pelajaran IPA, Bapak-Ibu guru IPA itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini bapak Anak-anak disuruh menyanyi dan lain sebagainya. Jadi anak-anak sudah menuangkan ide-idenya dan melakukan kegiatan sesuai dengan eh, hasil karya anak-anak bisa juga melakukan diskusi. Di sini anak-anak juga melakukan diskusi. Ini karya-karya dari bahasa Inggris. Nah, juga memberikan kebebasan anak-anak untuk berdiskusi. Nanti Mandiri ini sudah presentasi, yang ini juga mempresentasikan hasil karyanya, dan yang di sini, ini ada kolaborasi antara MAPEL Bahasa Indonesia dengan MAPEL IPA. Kebetulan di sini adalah mata pelajaran, kemarin yang saya ambil mata pelajaran di kelas 9, itu teks rekaman percobaan. Jadi anak-anak, mencoba melakukan percobaan dengan kolaborasi jadi secara kelompok berkolaborasi menanam biji kedele menanam biji jagung dan menanam biji e, kacang hijau dalam waktu satu minggu nanti akan diamati kita kerjasama dengan buruh biologi yang bisa menerangkan kenapa pertumbuhannya kok berbeda antara biji kedele dengan biji kacang hijau dengan biji jagung dengan biji kacang kenapa dalam satu minggu pertumbuhannya eh, berbeda antara yang sudah terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari ini sudah melakukan eh, kolaborasi nah hasil karya ini Bapak Ibu ini bisa dibuat sebagai karya baik kita praktek baik kita Kemudian bisa diupload di, di e, bukti karya atau di PMM juga Bapak Ibu seperti itu. Kedepannya seperti itu Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, hasil karya yang dihasilkan nah, oleh Bapak Ibu guru maupun di sekolah dapat diunggah di PMM sebagai portofolio.